The partner, the partner, Mang bangai Udah lagi? Udah Pian juga nggak bawa Ini <laughs> nggak boleh Nah menada orangnya -orang, kalau Pak A Gau lagi ya Mang Kalau meragukan <laughs> Mang Betarus tadi Kalau selatan tadi Kena mati lagi, nah. Jangan lagi loh Jangan lagi lo lagi jangan, jangan. Jangan. Eh, Tapi ada ya, jalan tadi ini mas coba ini ada dipagetnya dia mana, mana kok? parak lah parak ya kalau Pak, ini mau kaget warung tadi ada binian juga Kalo. ada binian